Adik-adik, nah kali ini adik-adik bakal uh, belajar tentang logaritma bersama kakak. Perkenalkan dulu nama kakak Erik. Oke, okay. baiklah adik-adik, biar nggak terlalu banyak cincong, kita langsung saja masuk ke uh, logaritma ini ya. Nah, biasanya si bab logaritma ini yang suka jadi bikin adik-adik itu wih, uh, serem banget gitu ya logaritma itu. Nah, sebetulnya kalau udah belajar sama kakak, yuk, logaritma itu gampang banget. Yuk, sekarang kita lihat dulu ya. Uh, kita mulai uh, dengan definisinya dulu Oke okay. Sebelum kita masuk ke definisi, kakak pengen tahu coba Kalau misalkan dulu adik-adik pernah belajar 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Oke, okay, 8 ya 2 pangkat 3 sama dengan 8 Jadi gini adik-adik Dari operasi ini Kalau misalkan ada yang nanya 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa Ini namanya adalah operasi perpangkatan Oke, okay. kalau misalkan ada yang nanya 8 diakarin pangkat berapa? Eh, pangkat 3 itu sama dengan berapa? Oke, okay. berarti ini jawabannya dua ya Ini berarti adalah operasi akar Nah, kalau misalkan ada yang nanya 2 Oke okay. Nah kalau ada yang nanya 2 log 8, itu sama dengan berapa? Inilah namanya logaritma. Kalau misalkan kita lihat dua pangkat 3, berarti itu jawabannya yang 8 ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu dua. Kalau 2 log 8 berarti tiga. Artinya A, operasi logaritma itu dia nanya pangkatnya. Oke, jadi definisi logaritma, kakak tuliskan seperti ini. Kalau ada A, Log B sama dengan C Itu sama aja dengan A pangkat C sama dengan B Jadi logaritma itu nanya pangkatnya A pangkat C sama dengan B A log B sama dengan C Oke, gimana-gimana adik-adik? Coba kita tes dulu lah ya Kita coba dulu, kita coba dulu Contoh Oke ya Ini contoh khas kakak ya Oke, kalian hafalin itu contoh Uh, kalau misalkan ada yang nanya berapa sih tiga log 9 Oke okay. jawabannya berapa adik-adik berarti dia sama aja dengan nanya tiga pangkat berapa sih yang Tiga pangkat dua oke okay. kayak gitu ya gampang ternyata coba-coba coba satu lagi satu lagi kalau ada yang nanya 2 log 16 itu berarti gimana 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16 yaitu dua pangkat Oke, okay, bagus sekali dua pangkat 4 Adik-adik. Oke, okay, gimana nih? Ini adalah definisi dari logaritma. Oh, wow, gampang banget nih ya. Wiss, nah. Tapi belum selesai sampai di sini, masih ada sifat-sifatnya. Oke, okay, yuk kita lihat lagi. Kita lihat sekarang ya sifat-sifatnya. Yang contoh ini Kakak hapus dulu ya. Oke okay, adik-adik, uh, ini adalah definisi logaritma, adik-adik harus ngerti banget, harus hafal banget. Sekarang yuk kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, disinilah mulai ya, tapi adik-adik jangan khawatir ya. Sifat-sifat logaritma ini uh, memang apa ya, kalau bahasa Sundanya itu wayahna. <laughs> Oke, okay. jadi memang adik-adik mau nggak mau di sifat-sifat logaritma itu harus dihafal. Oke, ya sekarang kita lihat ya, sifat-sifatnya ada apa aja sih? Sebetulnya ada banyak, cuman kakak e, biar gampang ngapalinnya, kakak bagi sifat-sifat logaritma itu jadi tiga bagian. Bagian yang pertama kakak bilang itu adalah sifat dasar. Oke, mungkin di buku-buku adik-adik akan nggak akan nemuin ini ya sifat dasar logaritma itu seperti apa. Ini hanya istilah kakak aja biar kita mudah untuk menghafalkannya. Oke, sifat dasar logaritma itu seperti apa? Kalau ada yang nanya A log A itu sama dengan berapa? Coba adik-adik, gimana ini? A pangkat berapa sih yang hasilnya jadi A? Berarti pangkat? Pangkat 1, betul sekali Pangkat satu. Sekarang kalau A log 1 A pangkat berapa sih yang satu? Oke, berarti pangkat berapa? Pangkat nol betul sekali Oke, ini adalah sifat dasar uh, dari logaritma Berapapun nilai A-nya, kalau A log A itu satu. Kalau A log 1 itu nol. Oke, okay. tapi hati-hati ya adik-adik ya Di sini kakak eh, mengingatkan Di definisinya Ternyata si A, B, dan C-nya itu Enggak sembarang A, B, dan C Enggak sembarang bilangan bisa mengisi tempat di sana Jadi untuk si A dan si B-nya Ini ada syaratnya Oke, okay. untuk yang A Itu syaratnya ada dua Yang pertama si A-nya itu harus positif Di matematika kita menuliskan positif seperti ini A lebih besar dari nol. Tapi selain positif ada, ada juga yang lain. Yaitu si A-nya itu nggak boleh sama dengan satu, Oke gitu ya. Nah si A inilah yang dinamakan dengan basis. Betul sekali adik-adik ya. Oke. Nah kemudian si B-nya, si B-nya juga ternyata punya syarat dia. ke sini saja. Oke. Apa syarat si B? Syarat si B itu adalah dia harus lebih besar dari No. dia harus positif. Oke, okay. kalau satu boleh, oh boleh aja. Kalau satu ini contohnya satu, log 1 sama dengan nol. Oke-oke okay, okay, gitu ya. Oke, okay, uh, ya kita lanjutkan lagi ini sifat uh, sifat sifatnya. Sifat dasarnya ada dua, kakak kotakin nih ya. Nih, oke. Okay. Sekarang yang kedua, kakak mau bilang sifat yang kedua itu adalah sifat operasi. Oke coba Kalau misalkan adik-adik e, Mendengar kata operasi Kalau kita ngomongin soal operasi di matematika Yang kita pikirkan itu apa? Nah benar banget Tambah, kurang, kali, sama, bagi Berarti kalau sifat operasi itu Kita lagi ngomongin tambah, kurang, kali, sama, bagi Oke Nah kakak tapi tambahin lagi satu Karena adik-adik sebelum e, bab ini pernah belajar Bab yaitu operasi Pangkat, oke okay. eksponen ya Kakak bilang eksponennya Lambangnya seperti ini, pangkat Oke, okay. yuk di sifat operasi ini Ada tiga, ada tiga sifat Yang pertama Kalau ada A log B Ditambah A log C Oke okay. Dia akan menghasilkan A log BC Oke, okay. jadi kalau penjumlahan Logaritma Asalkan basisnya sama Ingat ya Basisnya harus sama Maka dia bisa digabung menjadi perkalian Oke Kemudian kalau ada A log B Dikurang A log C Sama ini juga ya Kalau basisnya sama Nah dia bisa digabung menjadi A log B per C Kakak kurungin ya Biar biar biar nggak bingung Oke, A log B per C. Nah, tambah kurang kali bagi udah. Sekarang kalau yang pangkatnya gimana? Kakak tulisin seperti ini ya. A pangkat P log B pangkat Q Nah, awas hati-hati nih adik-adik ya. Si, uh, si basisnya dia punya pangkat. Si numerus ini namanya numerus, si numerusnya juga dia punya pangkat Q. A pangkat P, B pangkat Ki. Nah, ternyata di sifat operasi ini, si pangkat-pangkat ini bisa keluar dari logaritmanya. Dia menjadi Ki per P. Kali A log B. Oke. Okay. Jadi seolah-olah si pangkatnya ini keluar. Se-keluar. Ingat, belakang dulu, baru depan. Ki per P. Se-ke sini. Jadinya seperti ini. Gimana? oke okay, oke okay. Yo, sebelum kita uh, lanjutkan ke sifat berikutnya kakak mau ngasih contoh dulu Tapi karena papan tulisnya udah habis Adik-adik perhatikan lagi sifat dasarnya A log A sama dengan 1 A log 1 sama dengan 0 Yang ini penjumlahan logaritma jadi perkalian Pengurangan jadi pembagian Pangkat, pangkatnya dikedepanin Oke, okay? hafalkan ini Oke, okay. ya apa boleh buat ya Memang harus dihafalkan Baiklah. Sekarang kakak mau ngasih contoh nih ya. Oke, kakak mau ngebersihin dulu papan tulisnya nih ya. Oke, adik-adik, yuk sekarang kita lihat contohnya ya. Tapi sebelum kakak eh, contohnya, kakak ngasih contohnya, kakak mau ngasih sebuah rahasia di logaritma. Tahu nggak adik-adik? Eh, di Tridaya kita punya yang namanya kunci 3D. Nah, di bab logaritma ini ada yang namanya kunci 3D. Adik-adik nggak boleh lupa. Ini kunci 3D-nya ya. Di logaritma itu ingat adik-adik harus membuat semua bilangan Itu harus menjadi prima dan pangkat Oke semua bilangannya harus menjadi bilangan prima dan pangkat Bagaimana caranya adik-adik pernah belajar ini Waktu SD coba ya kita lihat ya Kayak gimana itu bilangan prima pangkat? Contoh, kakak punya angka 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat dua. Gampang ya. Coba kalau kakak punya angka 12 bisa jadi apa? Nah, gimana sih caranya biar dapat terima pangkat? Adik-adik ubah si pangkat eh, si bilangan 12 ini menjadi bilangan-bilangan prima yang punya pangkat. Caranya pakai? Nah, masih ingat nggak ini apa waktu SD? Pohon faktor ya Ternyata kepake di SMA juga adik-adik ya 12 itu bisa kita pecah menjadi Kalau dibagi 2 dia 6 6 kita bagi 2 lagi menjadi 3 Artinya si 12 ini bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 2 kali 3 ya. Atau kita nulis ini ya 2 pangkat 2 kali 3 Nah ini adalah kunci di logaritma Ingat ya Kunci di logaritma. Kalau adik-adik menemukan soal logaritma, terus adik-adik bingung nih. Aduh, ini pakai sifat yang mana? Kita harus harus ngapain dulu nih ya. Ini langkah pertamanya. Cobain deh. Oke. Okay? Ya, sekarang kakak mau ngasih contohnya lah ya. Contoh. Ingat ya, adik-adik ya. Ini contoh kakak nih. Yo, nomor satu. Contoh nomor satu. Kakak punya uh, seperti ini. nih Setengah log 8 ditambah 9 log Akar tiga, itu sama dengan berapa? Oke. Okay. Oh iya, sebelum kakak bahas ke kesini, uh, kakak mau minta maaf dulu nih sama guru-guru yang ada di Indonesia. Sama apa ya, sama semua uh, ahli matematika di Indonesia, di dunia mungkin ya. Karena sebetulnya ketika kakak bilang sembilan log akar tiga itu salah adik-adik. Harusnya kakak bilang sembilan uh, log akar tiga ini harusnya bilangnya kayak gini. Logaritma akar tiga dengan basis... 9. Jadi bacanya dari lognya dulu. Ini juga sama. Logaritma 8 dengan basis setengah. Oke. Tapi ya ini ini biar-biar kita gampang aja lah ya. Biar kita cepet ngomongnya ini setengah log 8 aja. Oke? Sip. Yuk kita lanjutkan nih. Setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Gimana nih ngerjainnya nih? Mau pakai sifat yang mana? Ingat kunci yang tadi. Nah. Kakak sama dengannya pindahin ke sini ya. Set. Nah. Hmm. Oke. Okay. Setengah log 8. Setengah kalian ubah jadi bilangan prima pangkat. Berapa pangkat berapa yang setengah coba? Masih ingat nggak? Setengah itu sama aja dengan 2 pangkat? Ah, betul. 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 log. Si 8 juga bisa kita ubah dengan 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke. Kalau 9, 3 pangkat? 2 ya. Bukan 3 pangkat 3. Hati-hati loh. Log akar tiga masih ingat nggak akar tiga kemarin dibilangan uh, di apa di operasi akar itu sama aja sama aja dengan tiga pangkat setengah oke okay. semua udah jadi prima pangkat prima pangkat prima pangkat prima pangkat langkah berikutnya di apa ini oke okay. ingat sifat yang tadi setiap pangkat itu bisa kita kedepanin set ingat siapa dulu yang kita tulis yang belakang dulu baru yang depan jadi yang ini kakak tuliskan menjadi tiga per min satu Oke, okay. dikali sisanya 2 log 2. Ditambah, kalau yang ini berapa yang ini? Setengah per 2. Oke, okay. dikali 3 log 3. Sip, yo kita lanjutkan. 3 dibagi min 1 itu min 3. Coba 2 log 2 itu berapa kemarin? Eh kok kemarin tadi ya barusannya 2 log 2 itu berapa? Satu, ya, betul. Satu ditambah setengah dibagi dua. Berapa coba? Hati-hati setengah dibagi dua, bukan empat. Adik-adik setengah dibagi dua, itu bukan satu. Setengah dibagi dua, itu seperempat. Oke, seperempat dikali tiga log tiga. Satu, jadi kita punya min tiga ditambah seperempat. Oke, nah. Ayo adik-adik udah kelas 10 nih Harus bisa nih setengah apa Ngitung min 3 ditambah 1 4 berapa ya Min 3 ditambah 1 per 4 Coba kakak pengen tahu adik-adik gimana ngitungnya Oke Jadi si 4 nya Dikali ke min 3 nya Berapa itu 4 kali min 3? Min 12 Min 12 baru ditambah 1 Kakak, kakak gambarin ya Ini mengingatkan saja 4 kali min 3 Min 12 Min 12 nya ditambah 1 Bukan min 13, tapi min 11 per 4. Per 4 kita tuliskan lagi. Oke, gimana adik-adik? Gampang ternyata ya. Ingat kunci 3D-nya ya. Jadikan bilangan prima pangkat. Oke, jadikan bilangan prima pangkat. Oke, eh uh, kayaknya masih cukup nih. Masih cukup buat satu soal lagi nih. Oke, kakak tuliskan di sini, di sini aja lah ya. Contoh nomor 2. oke okay, adik-adik siap-siap lah ya di logaritma ini kakak bakal ngasih banyak contoh adik-adik juga harus siap-siap uh, ngerjain banyak soal karena logaritma ini sifatnya apa ya intuisi oh, intuisi itu berarti uh, apa ya feeling yang main di sini adik-adik nah biar ngasah feelingnya biar ngasah intuisinya adik-adik harus banyak kerjain soal oke okay. baiklah contoh yang kedua contoh yang keduanya kakak punya 2 log 8 ditambah dua log hmm, 6, dikurangi dua hmm, log dua belas deh. Oke, okay. coba gimana nih? Kakak punya dua log delapan tambah dua log enam yang dua log dua Nah, ini si angka si, si apa ini si suku ini ya dua log delapan. Adik-adik udah sering banget tadi ngeliat ya. Adik-adik udah tahu jawabannya. Berapa dua log delapan? Tiga ya. Ini dua log enam gimana? 2 pangkat berapa yang hasilnya? 6 2 pangkat berapa yang hasilnya? 12 Nah, sekilas kita kebingungan ya ngerjainnya kayak gimana Tapi yuk kita lihat Ingat adik-adik, basisnya sama Ketika logaritma basisnya udah sama Berarti kita pakai sifat operasi Tambah jadi kali, kurang jadi bagi Oke okay. Berarti, eh ternyata basisnya udah sama Berarti kita bisa gabungkan semuanya menjadi dua log 8 Tambah menjadi kali 6. Kurang jadi bagi 12. Tada, gitu aja ya. Oke, yuk. berarti itu sama aja dengan 2 log. 8 dikali 6 itu 48. Langsung aja lah ya, 48 dibagi 12. Oke, 4 ya adik-adik ya. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa sih yang sama dengan 4? 2 pangkat 2. Ya, mudah ya. Oke, okay. kita punya dua soal nih. Kakak masih punya berapa soal lagi ya? Masih banyak deh soalnya lah ya. Oke, okay. uh, tapi sebelum ke soal berikutnya, Kakak mau ngasih apa ya? Kakak mau ngasih sifat-sifat berikutnya dulu. Tadi kan kita baru sifatnya baru tiga ditambah dua, baru lima sifat ya. Nah, ternyata Kakak uh, mau ngasih empat sifat lagi. Oke, okay? Kakak bersihin dulu papan terusnya ya. Hmm. Oke, ajaib ya, ajaib ya, kayak OVJ aja nih ya. Maaf, kakak jadi sebut produk nih. Oke, kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan lagi. Oke, sifat berikutnya ya. Tadi kakak ngasih nama sifat dasar. Terus ada yang namanya sifat operasi. Nah, sekarang kakak mau ngasih yang ketiga, itu namanya apa ya? Kakak ngasihnya sifat. Hmm, gitu ya. Apakah sifat? Hmm, jadi kebingungan ya. Aduh, oke. Okay. Sifatnya lumayan rada sulit nih. Tapi kakak percaya deh, adik-adik pasti bisa ngafalinnya. Oke, okay. sifat yang hmm ini tuh yang kayak gimana? Oke, okay. ada empat sifatnya. Yang pertama, kalau kalian menemukan a log b, ternyata a sama b-nya itu bisa tukeran. Oke, okay. b-nya jadi basis, a-nya jadi numerus jadi bisa tukeran. Tapi dia menjadi satu per b log a. Oke, okay. dibalik jadi satu per. Ingat ya, dibalik jadi satu per. Oke, okay. kemudian yang berikutnya, ternyata si A log B juga itu bisa berubah. Asalnya A basis, uh, si A nggak mau jadi basis katanya. Si B juga uh, katanya nggak mau jadi basis juga. Jadi gimana dong nih? Oke, okay, bukan basis ini ya, bukan basis pemain lagu nih. Oke, okay. A log B itu dia menjadi log B karena dua-duanya pada-pada nggak mau jadi basis, dia menjadi log B per log A. Lah, basisnya gimana dong? Basisnya menjadi X. Oke, okay. siapa si X? Kenapa tiba-tiba muncul si X? Si X itu boleh siapa aja. Uh, nanti disesuaikan dengan soalnya yang diketahuinya apa. Yang penting, atas dengan bawah itu harus sama basisnya. Kalau di atas pakainya X, di bawah juga X. Oke, okay. sifat yang ke-1, yang kedua Sekarang yang ketiga Kalau ada perkalian logaritma. Ingat adik-adik, bukan menjadi penjumlahan ya Kalau penjumlahan logaritma itu menjadi perkalian Tapi kalau perkalian logaritma itu ada syaratnya sendiri A log B dikali B log C dikali C log D Nah, kelihatan nggak ini syaratnya seperti apa? Jadi ini harus ketemuan adik-adik B ketemu sama B lagi C ketemu sama C lagi Kalau nggak ketemuan itu berarti nggak bisa dikalikan Oke, okay? Nah kalau ini udah ketemuan Jadi uh, hasilnya itu tinggal kita pakai ujung sama ujungnya A sama D Menjadi A log D Oke okay. Simple ya Gampang nih ngapalinya nih Harus bisa ngapalinya Oke okay, ada uh, satu sifat terakhir lagi Nih Hem banget nih sifatnya nih ya Kalau kakak punya A Pangkat A log X cie gila ya Si logaritmanya itu menjadi pangkatnya. bui susah. Enggak ya, enggak susah. Kalau logaritma menjadi pangkat, yang harus adik-adik perhatikan adalah ini. Oke. Harus sama antara si basis logaritma dengan si angka yang dipangkatkannya. Kalau dia udah sama, kakak kasih tanda nih ya. Kalau dia udah sama-sama A, maka hasilnya adalah X. Si X-nya. Oke. Ini adalah empat sifat hmm, Oke. Kakak, kotakin dulu nih ya, biar gampang ngapalinnya. Kalau adik-adik, uh, kalau adik-adik lupa dengan sifat-sifat yang tadi Kakak tulisin, adik-adik bisa scroll uh, videonya ya. Nanti lihat lagi sifatnya yang tadi Kakak tulisin itu apa aja. Oke, okay. yo kita uh, sekarang masuk ke contoh soalnya. Contoh, ceh, masih ingat ya itu contohnya? Uh, tadi kita udah ngebahas dua contoh soal. Sekarang contoh soal yang... Yang ketiga Oke contoh soal yang ketiga hmm, Gini, gini, gini Kalau kakak punya Diketahui katanya Kalau 5 log 3 Itu adalah P misalkan Berapa sih? Hmm, 15 log 81 Coba Diketahui 5 log 3 itu P 15, delapan satu berapa? Nah, kadang-kadang kita bingung ya. Aduh, ini pakai sifat yang mana gila, kan ya? Oke, okay. ingat adik-adik. Tadi kakak bilang kunci 3D-nya apa? Oke, okay. prima pangkat. Jadi, si 15 sama si delapan satu, angka yang gede-gede ini, kita kita jadikan prima pangkat. Yuk. Kalau 15, coba 15. Masih ingat nggak? 15 berarti uh, pohon faktornya bisa dibagi 3 sama 5. Oh, gampang ya. 3 sama 5 doang. Oke, okay, kalau 81. Oh, Kak. 81 itu 9 kali 9. Betul. Tapi si 9-nya bisa kita pecah lagi menjadi 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, pohon faktor boleh juga kayak gini ya. Oke, okay, artinya si 15-nya bisa kita tuliskan sebagai 3 dikali 5. kalau si 81-nya bisa kita tuliskan sebagai 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Oke, okay. oke. Jadi uh, sini aja deh Oke jawab Biar kakak gak nulis lagi langsung aja lah ya Set. Sama dengan 15 nya kakak ubah menjadi 3 kali 5 Log 8 satunya kakak ubah jadi 3 pangkat 4 Oke pindah dulu Oke sama dengan Coba adik-adik ingat-ingat lagi Sifat yang tadi Pernah nggak adik-adik ngelihat sifat Dimana basisnya itu ada perkalian Gak ada gitu kan ya Gak ada salah satu sifat di logaritma salah, apa? Satu sifat pun di logaritma Yang basisnya itu ada perkalian bilangan Nah ini yang menjadi kuncinya Ingat ya Setiap adik-adik menemukan perkalian bilangan di basis Itu artinya bilangan tersebut gak boleh jadi basis Oke Nah gimana caranya dia uh, kalau gak boleh jadi basis Lihat sifatnya Ada dua cara perpindahan basis Bisa ditukar Bisa juga gak dua-duanya tapi pakai bilangan lain Nah, kalau kita ngelihat di sini, kita lihat yang diketahui. Yang diketahuinya itu angka 3 sama angka 5 gitu ya. Eh, di sini ada angka 3. Oke okay. Jadi, daripada kita ubah pakai yang XX ini, mendingan kita pakai sifat yang pertama. Kakak tukar, dia menjadi 1 per 3 pangkat 4 log 3 kali 5 C uh senang hati-hati oh, hati hatilah ya adik-adik ya. Tapi tenang, gampang kok. Kakak sama dengannya ke sini sekarang ya. Oke. Wow, berarti sekarang mau panjang nih. Satu per 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Masih ingat? Perkalian logaritma. Perkalian logaritma bukan? Bukan adik-adik. Kalau perkalian logaritma mah log yang dikalikan. Kalau ini angka yang dikalikan. Nah, kalau ada angka yang dikalikan dalam satu logaritma itu bisa dipecah menjadi... Penjumlahan logaritma. Oke. Okay. Balik lagi yang sifat yang tadi ya. Coba adik-adik putar kembali videonya. Yuk. Dia menjadi 3 pangkat 4. Log 3 ditambah 3 pangkat 4. Log 5. Oke. Iya. C. 3 pangkat 4. Log 3 sama 3 pangkat 4. Log 5. Oke. Okay. Sini deh. Saya udah terlalu bawah nih. Sama dengan. Ingat tadi pangkat-pangkat itu kayak gimana? Kalau ini ada pangkat 4, di sini ada pangkat 1. Oke, okay. jadi gimana adik-adik? Hmm? Hmm. 1 per 4. Bukan 3 per 4, tapi pangkatnya ya. 1 per 4. Dia menjadi 1 per... 1 per 4 dikali. 3 log 3. Ingat tadi 3 log 3 itu berapa? 1. Kemudian ditambah, ini juga sama. 1 per 4... Dikali 3 log lima. Oke, ha Iya, jadinya satu per seperempat ditambah seperempat. Seperempat kali satu itu seperempat ya. Seperempat kali 3 log 5 gimana? Eh, tadi ada. Eh, tadi mah kok 5 log tiga. Sekarang kok 3 log 5? Gimana, adik-adik? Tadi sama ya, pakai sifat yang tadi 5 log 3 sama dengan p. Berarti kalau kakak tukar. 3 log 5 dia menjadi 1 per P ini sama dengan ya, sama dengannya ke bawah oke, okay. jadi si 3 log 5 nya menjadi 1 per P oke, okay, oke okay. nah kalau kita ngeliat kayak gini, aduh ini kok beribet banget ya, ini bisa kita sederhanain loh oke okay. <tuh> Bentar, capek dulu. Oke, okay. jadinya di sini 1 per 1 per 4 tambah 1 4 P. Bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oh, gampangnya kayak gini adik-adik. Coba adik-adik lihat. Kalau kakak kali 4 P yang atas, yang bawah juga kakak kali 4 P itu jadi gimana? 1 dikali 4 P, 4 P. 4 P dikali 1 4, P ditambah 4P kali 1 per 4P habis. Satu. Udah deh. Ini jawabannya. Oke. Okay. Gimana adik-adik? Gampang ya? Contoh yang ketiga. Oke. Okay. Baiklah. Uh, kita lanjutkan lagi dengan contoh berikutnya ya. Kakak hapus dulu sekarang ya. Oke. Okay. Nah. Ya, OVJ lagi ya. OVJ. <laughs> Salah. Oke. Okay. Uh, kakak mau ngasih dua contoh soal lagi aja deh, biar adik-adiknya enggak bosan ya. Dua contoh soal lagi. Oke, okay, uh, contoh berikutnya. Oke, okay, uh, contoh berikutnya, tadi kita udah satu, dua, udah tiga soal ya. Udah tiga contoh soal, sekarang contoh soal yang keempat. Oke, okay, contoh soal yang keempatnya uh, kayak gini, dik. Kakak punya... Uh, katanya 5 log 2 itu katanya sama dengan a. Diketahui 5 log 2 sama dengan a. Terus uh, 2 log 3 itu katanya sama dengan b. 5 log 2-nya a, uh, 2 log 3-nya b. Ada yang nanya berapa sih? 20 log 36. Oke, okay. mirip-mirip nih ya dengan soal yang uh, yang sebelumnya. Cuman kalau kita ngelihat di sini diketahuinya ada 2. Ada 5 log 2 sama 2 log 3, dan ini adalah contoh soal uh, UN biasanya. Oke, okay? yuk kita lanjutkan saja jawab. Nah, ingat uh, kunci 3D-nya: si 20 log 36, si 20-nya kita pakai uh, pohon faktor. Kakak percaya, adik-adik udah, udah pada jago ya, bikin pohon faktornya: 20 itu 2 kuadrat kali 5. Oke. Okay? Log, nah, 36 nya gimana? Memang betul, 36 itu 6 kuadrat, tapi kita nggak pakai 6 kuadrat tadi, adik Yuk, kakak tulisin aja di sini ya. Si 36 nya itu kalau pakai pohon faktor, kata adik kan 6x6 6, ya, betul, tapi si 6 nya kita ubah jadi 2x3, 2x3. Jadi 36 nya, dia menjadi 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Oke. Okay? Sip, 20-nya jadi dua kuadrat kali 5, 36-nya jadi dua kuadrat kali 3 kuadrat. Oh. Oke, okay, di sini aja deh sama dengannya. Nah, oke. Okay. Uh, coba, masih ingat nggak adik-adik? Kalau di basisnya itu ada perkalian, berarti nggak boleh dia jadi basis. Kalau pakai sifat kayak nomor sebelumnya, ditukar boleh nggak? Nah kalau ditukar boleh sih Tapi nanti yang ini ada perkaliannya juga dong Nanti ada perkalian juga di basis Makanya kita pakai sifat yang berikutnya Dua-duanya nggak boleh jadi basis Dia menjadi log 2 kuadrat kali 3 kuadrat per log 2 kuadrat dikali 5 Masih ingat? Yang basisnya jadi X Nah oke okay. Ingat ya yang asalnya di atas itu pindah jadi paling bawah banget Oke, okay. nah tinggal sekarang kita menentukan si x-nya. Gimana sih cara nentuin x-nya? Kita kembali ke yang diketahui. Kebanyakan orang ketika melihat soal seperti ini akan pakai basisnya itu angka 2 kebanyakan. Kenapa? Karena di sini dua muncul di dua-duanya. Tapi tahu nggak adik-adik? Oke, okay. nggak tahu kakak. Oke, okay. kalau si 2 walaupun si 2 itu ada di dua-duanya, tapi kakak nggak akan pakai angka 2 Tapi kakak mau pakai angka. 5, karena yang tercepat itu 5 Adik-adik mau pakai 5, mau pakai 2, mau pakai 3 Sebagai basisnya itu pasti nemu jawabannya Tapi yang paling cepat itu 5 Kakak tahu dari mana sih 5? Jadi gini adik-adik Dari yang diketahui ini ada triknya Yang diketahui ini coba adik-adik kalikan Jadinya 5 log 2 dikali 2 log 3 Ingat perkalian logaritma yang, yang seperti ini Ketemuan, kita tinggal pakai ujung sama ujung menjadi 5 log 3. Oke, okay? nasi 5 log 3. Itu hasil perkalian dari 2 ini berarti sama dengan AB. Berarti kita punya yang diketahui baru, yaitu 5 log 3. Si basisnya 5, kita simpan di sini 5. Ingat itu ya, itu triknya biar cepat kerjanya. Oke, okay, yuk kita lanjutkan. Ingat perkalian angka itu menjadi penjumlahan logaritma. Jadi kakak punya 5 log 2 kuadrat ditambah 5 log 3 kuadrat. Ini kita pecah jadi dua Oke okay. persama yang ini juga menjadi 5 log 2 kuadrat ditambah 5 log 5. Oke okay. yuk lanjut masih ingat di gimana ini adik-adik kalau ada pangkat pangkat. Kedepanin semuanya Oke okay. Ingat ini jadi 2 per Bukan 2 per 5 Tapi 2 per 1 Pangkat si 5 nya ini ada pangkat 1 Jadi 2 per 1 2 per 1 kali 5 log 2 Ditambah 2 per 1 kali 5 log 3 Oke okay. Yang bawahnya juga sama Jadi 2 per 1 kali 5 log 2 Ditambah Masih ingat 5 log 5 itu? Satu oke okay. sama dengan Yuk kita lanjutkan dua dibagi 1 2 5 log 2 set A 2 per 1 2 5 log 3 Enggak ada kak ini ada 5 log tiga yaitu AB Per 2 per 1 itu 2 5 log 2 A ditambah satu. Udah selesai gampang ya Oke, gimana nih adik-adik? Oh, biasanya, kakak ada satu lagi sedikit lagi. Biasanya kalau di UN-UN, itu siang atas coba kita lihat. Sama-sama punya 2A, biasanya dikeluarkan si 2A-nya. Sehingga kakak punya satu ditambah B. Per 2A ditambah satu. Bingung nggak adik-adik? Coba lihat. 2A kali 1, 2A. 2A kali B, 2AB. Kalau yang bawahnya kita biarkan. Boleh dicoret nggak? Nggak boleh ya. Ingat, di sini penjumlahan bukan perkalian. Oke, okay. baiklah kakak ngasih satu contoh terakhir, oke? Okay. Siap? Terakhir banget. Huh. Oke, okay. ya sekarang contoh yang kelima. Sedikit lagi adik-adik, penderitaan adik-adik sebentar lagi berakhir. Oke, okay. ya kita lihat contohnya ya. Gimana kalau ada yang nanya berapa sih seperenam pangkat? Oke, okay. pangkatnya akar enam log tiga. Buih Gimana nih? Lumayan ya Disini 1 per 6 Logaritmenya jadi pangkat Basisnya akar Jangan takut Tetap kita pakainya prima pangkat Oke okay? Jadi Si 1 6 kakak ubah menjadi 6 pangkat Min 1 Kali Akar 6 6 pangkat setengah Log 3 ingat ya ini pangkatnya loh ya ini pangkatnya semua ini pangkatnya oke terus kita ke kita kedepankan pangkat-pangkat si basis sama si numerusnya jadi berapa ini adik-adik ini pangkat berapa satu kita pelan-pelan ya satu per setengah jadi kakak punya 6 pangkat min satu kali 1 per setengah kali 6 log 3 oke Gitu ya adik-adik ya Coba 1 dibagi setengah berapa? Bukan setengah ya 1 dibagi setengah itu 2 1 dibagi setengah 2 2 kali min 1 Min 2 Jadi kakak punya 6 pangkat min 2 kali 6 log 3 Adik-adik masih ingat, ini pakai sifat yang terakhir. Di mana logaritmanya menjadi pangkat. Tapi kalau kita ngeliat, ih, udah samaan nih. 6 sama basis di sana juga 6, tapi kehalangin sama si min 2. Jadi si min 2-nya harus kita masukin ke dalam logaritma. Biar nggak ngelangin. Ingat, si min 2 ini, min 2 itu sama aja dengan min 2 per 1. Artinya, min 2 masuk ke logaritma menjadi pangkat si 3. Jadi kayak gini ya. 6 pangkat 6 log 3 pangkat min 2. Coba kalau, kalau kita ngeliat yang ininya, yang pangkatnya ya. Min 2 per 1, jadinya min 2. Oke, okay. nah udah samaan nih, 6 sama 6. Berarti ingat tadi sifat yang terakhir, kalau udah samaan kita tinggal pakai ujungnya aja, yaitu 3 pangkat min 2. Berapa adik-adik 3 pangkat min 2? 3 pangkat min itu 1 per 3 pangkat 2, 9. Oke, okay. huh. gimana adik-adik? Gampang ya logaritma Jangan takut Ingat ya uh, Kata kuncinya itu Jangan takut Adik-adik mau belajar matematika Belajar logaritma nih Kayak yang susah Padahal gampang ya Adik-adik ingat uh, Sifat-sifatnya harus adik-adik hafalkan Cuman sedikit kok Tadi hitungnya sifatnya ada berapa Cuman sedikit kok adik-adik ya uh, Harus dihafalkan sifatnya Kemudian Adik-adik jangan lupa Terus uh, berlatih Oke okay? Karena matematika kalau nggak berlatih Susah Oke okay? Baiklah, uh, terima kasih adik-adik sudah uh, menyaksikan video dari Kakak. Sampul lagi di bab berikutnya, dadah.